Baiklah para sahabat leslar kalian berada Untuk kabar terbaru di malam hari ini Kita lihat ada momen spesial Bahagia yang kita dapatkan juga Para malam ini Tentunya sebuah unggahan postingan Rizky Bila ketika Momen di rumah di daerah di kejora Tentunya sedang Belajar ngomong anak Para ya sudah pantas Sudah cocok untuk menjadi ayah Mudah-mudahan tahun depan Para kita doakan Setelah menikah mereka mendapatkan tentunya lesnar junior itulah yang kita harapkan persahabat ya doa terbaik kita selalu berikan untuk idola kesayangan kita keselit selanjutnya kita lihat juga terciduk ada ibunda dede lesti persahabat ya tentunya di samping abang bilar selalu menemani setia calonnya istri dari rizky bilar ini melihat tentunya mereka dekat mereka bersama kita semakin bangga dan bahagia Postingan tersebut juga tentunya telah di-repost oleh akun Instagram Ratna underscore Arsen Ada sebuah tentunya komentar banyak dari fans Salah satunya dari akun Husna.wati mengatakan Duilah udah pingin banget ya punya baby Ibu doain nanti setelah halal cepat dikasih mengumumkan anak sehat dan cantik atau ganteng Luar biasa doa terbaik diberikan bersahabat ya. Mudah-mudahan tentunya secepatnya setelah menikah Lesti dan Rizky Bilar mempunyai Lesla Junior Ke kegabar selanjutnya persahabat kita mendapatkan informasi terbaru soal renovasi rumah Bang Bilar persahabat ya, kita lihat di unggahan akun Instagram ID Korentior, persahabat ya memposting sebuah ruangan yang mana versis banget ruangannya di rumah Rizky Bilar ada kalimat caption yang tuliskan. Almost there. Renovasi rumah Rizky Billar ditunggu ya update-nya. Luar biasa bro, sahabat ya. Rumah Bintaro akan disulap nih. Luar biasa kita masih menunggu kejutan. Dan tentunya kabar terbarunya, mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia. Postingan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Leslar Not Lovers. Tentunya banyak tanggapan hingga respon dari para fans yakni dari akun instagram wikyati62 mengatakan rumah bintaro mau direnop sepertinya pastinya persahabat ya tentunya doakan selain terbaik untuk itulah kita apapun yang dilakukan kita wajib dukung kita wajib mensupport persahabat ya mudah-mudahan kita selalu kompak selalu solid untuk selalu mendoakan mensupport mendukung buat Lesti dan Rizky Pilar. kita masih menunggu kejutan selanjutnya pan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.